mencintai dalam sepi dan rasa sabar mana lagi yang harus ku pendam dalam mengagumi dirimu melihatmu genggam tangannya nyama di dalam pelukannya yang mampu membuatku tersadar sedikit menepi, kau yang pernah singgah di sini dan cerita yang dulu kau ingatkan kembali tak mampu aku untuk mengerang lagi. Pupus di tak ada waktu kembali untuk mengulang lagi mengenai dirimu di awal dulu sedihmu mencintai dalam sepi dan rasa sabar mana lagi bersadar dan sedikit ber Dan rasa sabar mana lagi yang harus ku pendam dalam merangkumi dirimu melihatku dengan tanya yang ada di dalam pelukannya yang mampu membuatku tersadar dan sedikit menepi Dalam sepi Dan rasa sabar Mana lagi Yang harus pedam darah Mengagumi dirimu Melihatmu Dengan tangannya Thank you.